Posisi di pertigaan Malaka Bro, pertigaan Malaka jalan merayap. Oke, okay. okay, kelihatan dua unit di belakang ada lagi. Oke. Okay. Oke, tiga, kelihatan tiga kabelnya ini nih kurang tinggi atau dapat apa enggak ya truk ya katanya kesulitan untuk belok teman-teman terlalu patah nggak dapat beloknya terlalu panjang terlalu panjang habis harus harus stop hai, hai, hai, di atas itu ya diangkat iya, menangkap betul ada ada Oke, kabelnya lebih angkat. Ini mobile crane. kabelnya banyak banget. kita lihat kita lihat apakah drivernya set kaki yang pertama tadi? Oh ya oh, oh, oh, oh. Ini lebih lebih ini Atret dulu, kali? Kali, nah. Oke, langsung dapat ini. Oke, sulit tinggal atasnya kabel. Ini benteng, ini ya. Depannya, nih, bagian dari tower. Tapi kalau panjangnya samanya. kabel udah tertangani, ya, kita kasih lewat dulu, kasih lewat dulu, udah jalan yang lain, ya unit ketiga bersiap maju, ini kita belum tahu isinya apa ini. kelihatannya enggak, enggak kabel aman-aman kabel lebih rendah-rendah aja deh terus siap unit keempat hey. mobil Scania hey. weh hey. eris lagi dapat program. Oh, Oke, sip. Maju nah, saja ya. Exovator. Oh. Green board file tadi. Tidak ya, kelihatan. Escapator ternyata. Agus Abel. Agus Abel selamat. Nah, sudah petugas naik. Sudah, sudah, sudah. Pak Muhammad. Lancut ya. ya. aman. Sip. Ah, baik -baik. Tepat, ya. Posisi sudah di dalam semua, Pak. Tepat jam 1 lewat 10. Jam 1 dini hari. Ada berapa? 1 2 3 4 5 unit, Pak. 4 5 mobil maksudnya. 5 mobil. 5 truk. Oh, gelap pisan ya. Kar tinggi. Posisinya sementara ada di jalan bawah, nanti diturunkan dan langsung masuk ke area apa namanya, tanah sana turun ke tanah, baru unit armada truknya nanti langsung keluar, langsung pulang. Setelah menurunkan alat beratnya, demikian melaporkan Pak.